Awalnya nama Dadang lokitip pembeli yang menamalin pas di lokasi Dadong dia ke temannya di mana ini di lokasi Dadong gitu dia terus bilang di Dadong Lokiti gitu Dengan ibu siapa, dengan siapa? ya dengan Ibu Nia sudah mulai kapan jualannya kira-kira udah dari tahun 2002 ya Akhirnya saya jual direncanakan, awalnya pertama ada teman-teman Bapak saya yang kesini. Dia minta makan, besoknya saya disuruh bikin masakan kayak gini gitu. Lagi saya ajak teman kesini, ibu Terus lanjut, lanjut gitu deh. Awalnya... tentu harinya, Gantung hari ah, ya kalau hari-hari biasa ya kira-kira lah lima -kira kilo lah, kalau Jumat satu minggu ya sepuluh ya, kilo habis, misalnya Enggak tentu juga bisa hari senin ramai gitu. Makanan khas bali lawar ada babi doraynya ada ketlah balunnya apalagi tuh dend gorengan sama bokok babi saya bikin sendiri bokok Bu, bokok babinya kalau orang ke sini mau beli babinya gimana boleh beli per kilo atau per kilo bisa seporsi kayak tadi itu bisa Lalu per kilonya 300 mau per kilonya 300 300 ribu Mantan nanti di, di, di dalam satu kiring nah, Ada lawannya, ada palunya, ada gorengnya, ada kuburnya. Di <SILENCIO> sini juga menyediakan tua. tua. Tuanya setiap hari ada. Ada, itu kalau ibu-ibu saya yang jadi tua. <SILENCIO> Meriki simpang ke warung tiang dadong deg deg yang alamat di Banyar Tengah Desa Blakir Kecamatan Adian Semar yang tunggu Brosis. Oh.